Halo sahabat Burin channel, bagaimana kabar anda hari ini yang pastinya baik kan Air kelapa memiliki rasa yang sangat menyegarkan, bahkan memiliki banyak manfaat kesehatan. Air kelapa telah dikonsumsi selama berabad-abad di daerah tropis di seluruh dunia. Tampaknya tidak ada yang lebih menyegarkan dari minum air kelapa di tengah cuaca yang panas. Manfaat air kelapa memang dikenal karena konsentrasi elektrolit, vitamin, dan mineralnya yang mampu menyegarkan tubuh. Kelapa memiliki beragam jenis yaitu kelapa muda, hijau, dan tua. Jenis tersebut memiliki manfaatnya masing-masing loh. Manfaat air kelapa muda sangat menyegarkan dan aman bagi kebanyakan orang jika dinikmati dalam jumlah sedang. Air kelapa muda tidak mengandung lemak dan rendah gula. Hal tersebut menjadikan air kelapa muda salah satu sumber minuman isotonik tertinggi dan tersehat yang berasal dari alam. Manfaat air kelapa muda yaitu membantu fungsi organ tubuh bekerja dengan baik. Kelapa muda merupakan sumber utama dari arginin, yaitu asam amino. Asam amino sendiri membantu mengatasi stres tubuh ketika Anda melakukan olahraga. Selain itu, kandungan ini membantu pembentukan protein untuk melakukan regenerasi sel-sel pada organ tubuh. Enzim yang terkandung di dalam air kelapa muda membantu sistem pencernaan serta menyempurnakan fungsi metabolisme tubuh. Hal ini dipercaya mampu menyembuhkan diare. Terlihat awet muda secara alami merupakan dambaan setiap orang. Nah, ternyata manfaat air kelapa muda bisa membuat wajah tampak awet muda dan bersinar lho. Kandungan sitokinin pada air kelapa muda berfungsi mengatur perkembangan dan penuaan sel. Nah, bagi Anda yang ingin menyegarkan badan dengan segelas air kelapa, di kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan ada loh kedai yang menyediakan segarnya air kelapa muda. Anda bisa memesan atau meminumnya secara langsung di kedai ini. Berlokasi di Jalan Dokter Ratulangi dekat Gereja Katolik Santo Mikael Palopo, kedai ini menawarkan air kelapa muda berkualitas. Enak dengan harganya yang terjangkau. Tempat minum yang nyaman juga tersedia sehingga cocok untuk makan bersama keluarga dan teman.